Asalia. Dia jadi apa itu? Dia apa tegar? Lagu ku nyumpui sih. Sebentar ya. Isi lagu. Wah, puisi dan lagu. Pentingnya asik. Bapak jadi kepo nih. Untuk Bapak-Ibu yang terhormat, kami akan mempersembahkan puisi dari kelas 5A yang dibacakan oleh Alfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dunia kami yang kosong Tak pernah kau isi Mungkin hanya ada warna Hampa yang benar Tak bisa apa-apa Tak bisa kemana-mana Tapi kini dunia kami penuh warna Dengan goresan garis-garis dan juga kata yang dulu hanya jadi mimpi Kini terlihat bukan lagi mimpi Itu karena kau yang mengajarkan Tentang mana warna yang indah Tentang garis yang harus dilukis Dan juga tentang kata yang harus dilajar Terima kasih guru Pendidikan. Dengan pendidikanlah kita bisa memperbaiki bangsa Dengan pendidikanlah nasib kita bisa diubah Apa yang tak mungkin kau jadikan mungkin Hanya ucapan terakhir dari kami Di hari pendidikan nasional ini Kempikanlah selalu Jiwamu, wahai pejuang pendidikan Indonesia!